Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning student How are you today? Alhamdulillah I am fine, thank you Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 4, PB 3 dan 4 Ayo kita perhatikan slide berikut Ayo membaca Namaku buku Hai, namaku buku Aku berisi berbagai cerita dan ilmu Ceritaku tertulis di halaman-halamanku. Aku senang jika kalian membacaku. Bukalah aku dengan perlahan. Letakkan aku di rak atau lemari buku. Sering-sering membaca aku ya. Sekarang ayo kita mengamati. Lani senang membaca berbagai bacaan. Banyak bacaan yang Lani baca. Lani membaca buku cerita. Majalah, buku pelajaran, dan yang lainnya. Bacaan mana yang paling kamu sukai? Ini adalah contoh bacaan-bacaan yang bagus. Ini adalah koran. Yang ini adalah buku cerita. Siapa yang punya buku cerita di rumah? Oke, ini adalah majalah. Gambar berikutnya adalah buku pelajaran. Buku pelajaran apa ini, ayo? Buku pelajaran Matematika. Yang terakhir adalah contoh komik. Sekarang ayo kita membaca dan menulis. Susunlah huruf-huruf di bawah ini. Yang pertama ada huruf M, I, K, O, K. Disusun menjadi kata... Komik Pinter Nomor 2, ada huruf R, A, N, A, K, disusun menjadi kata koran. Jumpa, good job. Nomor 3, huruf H, A, L, A, C, A, M, disusun menjadi kata. Majalah Good Yang keempat Huruf U B U K T A R I C E Jadi kata Buku cerita Sekarang Siti dan Lani mengamati sebuah buku cerita Mereka kagum melihat gambar-gambar yang ada Gambar-gambar pada buku cerita disebut ilustrasi. Di dalam buku cerita selalu ada ilustrasi. Bacalah cerita dengan ilustrasi di bawah ini. Cerita apa ini ya? Ini cerita si kancil dan buaya. Tiba-tiba kancil kaget. Di hadapannya ada buaya. Dia akhirnya berpikir keras. Bagaimana caranya ya aku biar selamat dari buaya-buaya itu? Ayo buaya, sekarang kalian harus berbaris yang rapi. Aku akan menghitung berapa jumlah kalian. Ayo, ayo, ayo. Gambar berikutnya. Akhirnya, si Kancil mau pati punggung buaya satu persatu. Satu, dua, tiga, hop! Sampai di pinggir sungai. Si Kancil bilang apa ya? Terima kasih buaya. Kau telah membantuku menyebrang sungai. Kata si kancil, senangnya bisa terbebas dari jeratan buaya. Ujar kancil, Alhamdulillah. Sekarang ayo kita berkreasi membuat buku harian. Membaca buku harian sangat bermanfaat. Kita dapat mengetahui kegiatan yang telah dilakukan. Kita juga dapat menuliskan perasaan. Apa kalian punya buku harian? Yuk kita membuat buku harian. Hiaslah halaman depan buku harianmu. Bu. Tulis kegiatanmu dalam buku harian. Ini contohnya, ding dong. Sekarang apa aja yang harus kita siapkan untuk membuat buku harian? Yang pertama, kertas HVS dua lembar. Spidol warna-warni. Yang berikutnya adalah jadwal kegiatan kalian sehari-hari mulai pagi sampai malam hari. Cara membuatnya, kertas a S2 lembar dilipat menjadi dua, kemudian dipotong menjadi empat lembar. Sesudah itu lipat menjadi buku kecil, di plus ujungnya. Halaman depan menjadi cover yang diberi judul serta nama dan kelas. Halaman berikutnya dibuat menulis jadwal kegiatan sehari-hari mulai pagi sampai malam hari. Oke, anak-anak, selamat mencoba di rumah. Goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good. Morning, student. Good luck. Selamat belajar. Hirobil Alamin. Materi hari ini, sudah. Ustada sampaikan, jangan lupa pesan ustada ya Yang pertama, don't forget to pray on time Sholat tepat waktu Nomor dua, don't forget to read holy Quran Rajin membaca Al-Quran Yang ketiga, don't forget to obey your parents Hormati patuh pada orang tua Yang keempat, don't forget to study at home Rajin belajar di rumah N yang ter terakhir, kelima, be careful. Hati-hati, jika keluar rumah harus pakai masker. See you. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.